Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Inti Tutorial yang ngebahas tentang dunia dunia perYouTubean. Oke, okay. kali ini kita bakal ngebahas tentang channel yang selalu berbagi link gratis atau memberikan akses yang biasanya berupa produk premium, kini dia beri secara gratis berserta dengan linknya. Ya tinggal download paling palingnya nonton berapa kali iklan untuk mendownloadnya. Bener ya. Jadi di sini ada sebuah kasus tentang pencurian kekayaan intelektual. Ya ini merupakan akses pencurian kekayaan ya. Dia nggak mencuri secara langsung tapi dia mencuri kekayaannya karena ketika kita mau download punya yang tadi yang seharusnya berbayar. Bakal ada berapa kali penayangan iklan Nah, yang masuk bukan dari orang yang punya produk asli ini tadi Tapi orang yang udah membeli lalu di lagi secara gratis Katanya secara gratis ya Tapi pada dasarnya ketika kita mau mengaksesnya Kita bakal mendapatkan sebuah iklan berkali-kali Itu dia mendapatkan uangnya dan kekayaan itu masuk ke kepada orang yang memberikan akses ilegal tadi. Jadi kalau kalian buat channel kayak gini, bener nggak channelnya bakal naik? Oke okay, jawabannya kalau misalnya dia ngeser yang terbaru ya, apalagi yang paling dicari, bener dia bakal naik. Tapi ingat, ini semua ada efek sampingnya kawan-kawan. Yang paling pertama kita itu bakal dapat namanya pembatasan Buat kalian yang udah monetisasi ya Ini bakal ada pembatasan Ya jadi kalau channel-channel yang bilang Link Full versi Nah ini biasanya dapat sedikit pembatasan Tanpa notifikasi dari pihak youtube Nah jadi Kalau misalnya kalian ini baru buat hal seperti ini Kalau yang dulunya meledak-meletup Kini jadi sepi Ya, ini salah satu alasannya Yang membuat pembatasan iklan tadi Jadi pembatasan iklan itu bukan hanya sekedar hak cipta Atau kata-kata tosik Ada beberapa hal, salah satunya ini kita bahas Nanti kita bahas lagi yang lainnya Jadi pantengin aja channel aku ini Kalau misalnya kalian mau tetap ada iklan Lalu menyertakan link download ini Itu gue saranin Coba minta akses limited kepada sang pemiliknya dapat enggak ya mungkin ada beberapa orang yang dapat tapi pembayaran yang besar jadi kalau nggak dapat ini yang sakit bakal ada pembatasan apalagi kalau pemiliknya udah mengajukan banding untuk pemblokiran atau channel kalian bisa di-bank padahal subscribernya udah banyak udah berjuang dengan monetisasi yang sangat gila-gilaan hanya ke perkara link download dan ada pengajuan penghapusan dari sang pemilik asli. Kalau step pertama kita kita pengurangan iklan karena menyertakan link, kalau udah ada pengajuan ini sangat jelas nih. Channel kalian bakal dihapus secara permanen. Beda ya dengan konten musik ya kalau misalnya yang hak cipta. Jadi kalau konten musik cipta itu kita bisa minta Akses kalau dikasih free alhamdulillah. Dan ada juga yang kita kayak itu mintanya 50-50 dari penayangan iklan. Tapi kalau link download biasanya itu real pembatasan ya. Apalagi kalau udah diajukan banding sama sang pemilik. Bakal terjadi pembedahan. Apalagi kita nge-share link itu banyak. Jadi setiap video itu kita nge-share link, nge-share link, nge-share link, ini-ini. Udah bentuk pencurian. Dan ini cukup dilarang ya di Youtube ya. Kadang-kadang ada yang lolos, ya ada yang lolos karena bandel. Jadi kalau udah kena masanya, nangis. Lalu bertanya-tanya, apa kesalahan aku? Oke, okay, jadi itu aja ya. Sampai jumpa di video aku yang selanjutnya.